Semakin gereja gak mau ngomongin satu isu, biasanya banyak orang akhirnya jatuhnya di situ. Pernah pernah nonton orang -orang. keluarga cemara bareng-bareng ya? <laughs> Waktu gua bercerai, semua yang gua anggap teman gereja bubar. Itu Bapak, kamu pendeta anaknya iblis gitu. <tuh> Halo semuanya, breath talk kembali lagi masih bersama Niko Yadi dan Rivaldo di sini. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah seorang hamba Tuhan, yang kedua adalah bintang film. Lu bisa gak usah ada gitu gitunya nggak? Iya kan? Tante di judulnya udah ada tulisan oh. nih. Jadi, jadi kau siapa terapet ya? Iya. Uh -huh. yeah. Maksud lo kayak talk show talk show tuh yang punya lo tuh loh. <laughs> ganggu, lo. Oke oke. Beras segmen. Iya iya segmen. Nah di sini kita bakalan hmm. ngobrol bareng Kak Jesse dan juga Pangeran. Ya. kita kasih tepuk tangan dulu kali Dok. Boleh, boleh. Ya. Terima kasih buat waktunya. Kak Jesi dan Pangeran Sama -sama. di tengah kesibukan baru landing. Baru landing Pangeran dari, juga. Baru landing dari mana Kak Jesi? Surabaya. Ngapain tuh Kak Jesi di Surabaya? Khotbah kemarin. Di gereja mana? Betani. Betani Bet Surabaya. Betani Surabaya. Yes. Namanya apaan kok kan banyak tuh Kak? Betani ya cuma satu di Surabaya Oh cuma satu ya? Yeah. Oh yang gede banget itu ya? Betul. Oh, Nah, masih, pagi. <laughs> masih pagi masih pagi apa jam delapan malam dan juga pangeran yang hari ini lagi nggak ada syuting ya bang Gak ada kebetulan kebetulan nggak ada. ada ya memang udah oh, diatur dong ini syuting maksudnya kan udah diatur berarti invoice sudah kirim kan bang arsi uh, um. ya nanti ya ada, -ada di belakang kenapa nunjuk ke gua <laughs> nanti siap ya berat juga ya by the way nih masih ada kesempatan untuk uh, dikat dan pulang kalau nggak Berkenan dengan topik kita hari hmm. ini, karena hmm. kita bakalan ngobrol tentang pasti hal yang ya? sensitif hmm. Dan udah pasti dok banyak gereja juga mungkin yang uh, gak kepengen bahas ini gitu Iya yeah. kalau karena bisa malah menjauhi Karena di, takutnya mendukung ya Digiring gitu, hmm. opininya menggiring gitu yeah. Ki Kita jelasin ke teman-teman semua, ke bravers yang dengerin bahwa Kita semua termasuk Raja Wali Church tidak mendukung adanya perceraian untuk setiap orang yang sudah menikah kecuali si kok tuh, kembali kita tuh kemarin tuh katanya dukung gak <Gl <Truski> <Glinteligraduate> <Glinteli> <gulio> bercanda-bercanda kita masa iya Gembalanya kan ya. gak mungkin juga dong ada dong merah boleh kok? ada dong merah boleh enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, lah ya. enggak, kita sebut korban perceraian ya, Nick ya? banyak iya tapi harusnya emang disebut korban gak sih kita ya? Uh, gimana ya kalau disebut korban, kalau dulu kan masih jarang kali ya hmm. kalau sekarang hampir bisa dibilang dari berapa banyak anak muda di sini ditanyain uh, yang baik baik aja mungkin bisa dihitung. Ya sebutannya apa berarti kalau gitu kita sekarang kan dulu kita anak korban perceraian sekarang kita apa nih apa sebutannya dong? apa dong anak janda <laughs> <laughs> apa ya anak muda <laughs> anak apa nih namanya nih, nih. sekarang nih? Tapi gue nanya ke Jeci aja lah kalian yeah. punya sebutan ke Jeci ya? Tapi oke okay ya, Pang. Oke okay dong, hmm. aman ya, aman aman. Hmm. aman. Jadi uh, kita bakalan bahas jadi apa yang mungkin gak kepengen dibahas misalkan bertanya skip aja gak apa apa gitu. Nah, buat Kak Jessi dulu. Kan, Firman Tuhan kan ngomong ya, Kak, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan gak boleh diceraikan manusia. Kita semua setuju di situ, dan tidak ada yang memungkiri gitu, dan tidak ada yang menginginkan perceraian. Ini ya, gak sih, Kak? Ya. Kan gak mungkin kayak Kak Jessi itu dari awal gitu, udah ada rencana untuk gitu gitu, apalagi kan itu hal yang sulit gitu ya. pakai udah dari awal rencananya Oh dari pas akad nikah. Dan lu tahu, ya. dan so, lu tahu, gua aja masih nggak tahu oh, sih. Iya. Oh, iya. si pangeran ya. belum direncanain itu. Enggak, enggak, jangan jangan dia datang ke kawinannya Bapaknya sama nya. Oh datang. Datang jangan jangan. Hmm. Kak, balik lagi nih. Tapi kenyataannya kan banyak, bahkan hmm. di gereja nih, yang tersembunyi bahkan yang uh, yang ketahuan dan nggak ketahuan gitu. Uh, perceraian, perpisahan itu kan banyak. Dan pada akhirnya anak-anak jadi korban. Pokoknya hubungan keluarga rusak. Gimana kak? Semakin gereja nggak mau ngomongin satu isu, biasanya banyak orang akhirnya jatuhnya di situ. Hmm. Ya kita selalu tabung ngomongin cerai, seks, uang, dan lihat aja banyak banyak yang akhirnya jatuhnya di situ. Oke. Okay. Karena gak ngerti juga, kali ya Karena nggak ngerti karena nggak pernah dibahas. Ya. Dan kita mental gereja nih mental showroom bukan bengkel. Jadi, sebenarnya tuh yang datang ke gereja tuh yang perlu diurus, perlu diganti oli, perlu diacun up, hmm. perlu di segala macam. Seharusnya begitu gereja itu mentalnya, mental bengkel, bukan showroom. Maunya bagus semua gitu loh. Hmm. Akhirnya yang datang adalah kumpulan-kumpulan orang jaim, jadinya jaga image semuanya. Uh, Gue pernah sih uh, kasih statement buat salah satu bapak gereja Indonesia. Dia sekarang udah passed away. Uh, Gue bilang begini uh, om. Kenapa sih di gereja gak ada pelayanan perceraian? Wah wow, dia ngelihat gue kayak mau mukul gue Kamu nih ya gitu Om, tunggu dulu om, tunggu dulu Itu Kak Jesu udah jadi pendeta pas udah. ngomong? Udah, okay. udah Tunggu dulu om, gini om Maksudnya gereja selama ini cuma ada pelayanan pemberkatan hmm. Tapi di saat orangnya mau cerai Mereka gak nyari gereja Yang mereka cari diskotik segala macam. karena mereka takut ke gereja Nah maksudnya itu loh om Wah bener juga kamu ya, bener Tiba-tiba dia melunak seperti itu gitu loh, karena Memang sudah kejadian yang kita tutup-tutupin mungkin Banyak orang gereja pun ya Full timer sekalipun, pelayan di mimbar sekalipun yang mengalami perceraian Dan believe me, kita semua gak mau kok hmm. Kita menikah untuk tidak bercerai Tapi kalau ini terjadi, gereja harus bikin apa? Hmm. Hakimin orang, hmm. atau kita kalau kita mentalnya bengkel kita akan urusin Ya mungkin ada, uh, oke okay, lo gak pelayanan dulu tapi Uh, gue janji selama, selama uh, waktu berjalan ini gue nemenin lo makan siang, gue nemenin lo ngopi, misalnya kayak gitu. Gembalanya misalnya ngom ngomong gitu sama full timer yang, yang lagi masalah di keluarganya. Hmm. Nah ini nggak ada kan? Nggak ada gini-ginian. Hmm. Dan gue ngalamin banget dulu waktu gue <tuh> bercerai. Semua yang gue anggap teman gereja bubar. Nggak ada yang telepon gue, layanan, support gue. Which is, which is apa ya, gue gak komplain ya, di Brave Talk ini, gue cuman thankful hmm. Karena, karena ada mereka itu semua, hmm. gue jadi stronger lah hari ini hmm. gak, gak cengeng, gak gimana dan lain sebagainya gitu loh Gue juga jadi mengerti, uh, things not to do Sama orang-orang yang lagi ngalamin krisis di rumah tangga segala macem, gue hmm. gak akan tinggalin mereka sekarang hmm. Gue akan temenin tapi ke Jeci sebenarnya tuh di titik apa sih sebenarnya kita tuh bisa memutuskan untuk bercerai kan masalah pasti ada hmm. kan kita disuruhnya pasti kalau dulu orang tua pasti suruhnya doa kalau yeah. lagi berantem si doa yeah. tuh <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya yeah. kan si mau doa tuh ya yeah kan karena suruh doa suruh ke gereja yang ada makin stres yeah. karena dibilangnya jangan cerai hmm. jangan cerai mulu nah yeah. sebenarnya di titik apa sampai kita tuh oke okay, ini bisa nih gitu. sebenarnya titik yang menentukan seorang bercerai adalah kalau satu udah nggak mau salah satu suami atau istri mereka udah nggak mau itu aja sebenarnya. Kalau dua-duanya masih mau, itu rumah tangga akan selamat. Tapi kalau salah satu pihak udah nggak mau dan udah hire lawyer dan lain sebagainya, hmm. mau ngomong apapun, kayak mau doa puasa segimana pun, kayak itu udah let him go to let her go aja. Kalau gue sih mendingan gitu. Daripada dipaksain, gue udah ngelihat banyak banget suami istri maksa malah bikin dosa dua-duanya. Satu punya simpenan, hmm. satu punya selingkuhan. Begini. Pj begini. sih sempat punya simpenan gak? nggak? Nggak. Nggak pernah. benar. benar. Oh. Pas udah cerai punya pacar oh, iya, sih. Oh, <laughs> iya, iya, iya. Gitu pang. Iya, iya. Jadi pas udah cerai baru. Oh, pas iya. itu kan belum ketahuan. <laughs> <laughs> <laughs> jatuhnya Ay, jadi pacar. Kages. Iya. Barusan kan ngomong kayak enak gitu ya. Enak pas masa-masa ya. mau perceraian kan pasti masa oh. gak sedih sih, masa gak berat sih wuih masa... berat banget. Itu berat banget. Satu tadi yang gue udah udah udah cerita bahwa gue ditinggalin sama teman-teman. Yang gue pikir mereka teman hmm. temen gue Gue hmm. ditinggalin sama temen-temennya my ex, udah pasti Iya, iya, iya, ya? iya dong Udah pasti, Di setiap ada perceraian pasti ada Pembubaran ada yang... komunitas Iya, ada pecah kongsi pasti Iya, <laughs> paguyuban bubar <laughs> <laughs> Keluar dan, dari WhatsApp Iya, dan itu berat banget dan waktu itu anak-anak masih kecil ya Angel kakaknya masih enam tahun, Pangeran masih tiga tahun waktu itu Dan itu gak gampang dan apa ya jadi kalau ada teman-teman hari ini datang terus mau cerai, gue selalu bilang jangan, iya dong. jangan. Jadi, hmm. jadi uh, apa yang gue alami bukan orang nerimanya tuh, wah berarti boleh dong. Benaran gitu. ya? Itu salah banget terima kayak gitu. Hmm. Karena perceraian tuh mesti dilihat case by case, hmm. ya case ini gimana, case itu gimana. Kalau orang emang kegatelan ya emang <laughs> gimana? Berarti Kak Jesse boleh rekomendasiin orang misalnya udah curhat nih, misalnya gue curhat hmm. ke Kak Jesse nih. Kak Jesse udah begini begini begini begini nih. Terus Kak hmm. Jesse bisa nggak rekomendasiin, Ya udah. Cerai aja uh, Gua ga akan ngomong kayak begitu, gua ga rekomen Kalau emang masalahnya tuh nggak berat banget Ya itu tadi, gue kembali ke kalau salah satu udah nggak mau, itu udah susah Kalau misalnya selingkuh gitu pak? Masih KDRT. bisa, Masih bisa. bisa. KDRT. Masih bisa KDRT? Masih bisa KDR KDRT apa dulu nih? Kegemasan dalam rumah tangga atau? Waduh <laughs> Untung gue udah nikah, <laughs> jadi gua boleh kegemas-gemas gitu. <laughs> <laughs> Lu belum boleh pang ya? Belum kalau gue ngalang-ngalamin orang yang ngalamin KDRT misalnya, hmm. gue biasanya bilang sama mereka untuk pisah dulu lah sementara. Oke. Okay. Karena ini membahayakan jiwa hmm. kamu juga hmm. sampai. Jiwa dan oh, fisik. Fisik sampai bawa pisau lah di rumah segala, pisah untuk berdoa dulu. Begitu. Jadi cerai tuh bener-bener last, last, last option. Hmm. Begitu. Kalau emang udah nggak bisa ditolong dan dua belah pihak udah nggak mau. Hmm. Gitu. Gue, gue, gue ada denger eh, Terus satu lagi. Gimana? Gue nggak pernah ngajarin mereka berdua bahwa kita nih adalah broken home. Oke. Okay. Gue selalu bilang sama mereka berdua sampai busa mulut gue bertahun-tahun bilang kita unique family. Oke. Okay. Karena kalau kita nanemin broken broken broken lama kelamaan akhirnya itu kebawa kan di alam beneran bawah sadar ya, kita. gitu ya. Kita jadi broken beneran gitu loh. Oke. Okay. <laughs> jadi yeah. ya. kita bakalan bahas, bang. Pas umur 3 tahun itu apa yang lu rasa bang? Maksudnya ketika biasa ada. Kok ingat udah apa hidup lho mamah, mama? lo udah inget gak sih hidup bang sih, <laughs> <laughs> umur 3, <laughs> 3, 3 tahun <laughs> gitu ya <laughs> <laughs> kan bukan sigut bro, ini udah bentuk <laughs> manusia nih sih gak inget apa-apa ya Tiga Sama sekali? Engga engga Sama sekali Waktu itu kebentur apa gitu ga jatuh terus <laughs> ga inget gitu Engga engga Engga ya hmm. Sama sekali gitu ya Gue baru kerasa tuh, pas gue kelas 3 SD 3 SD, 4 SD, gue baru kerasa kayak orang tua gue bisa nih Gue lupa ya, gue maksudnya gue lupa gue kelas berapa Pokoknya SD deh, karena gue ingetnya ini kenapa gue harus setiap minggu bulak -balik bulak -balik, balik bulak balik bulak sini? Gue oh, jadi kayak sulit, kenapa sulit. sih? Iya. Nah, sih gitu kan. K Gak karena yang lain gitu ya. Karena capek cuy. Gue gue gue harus uh, itu kan seminggu kan udah ada kalau dulu sekolah kan udah ada ininya ya, schedule ya. Yeah. Maksudnya kayak senin sampai jumat, Betul. lu pelajaran ini, pakai Betul. baju ini. Lu bayangin lu seminggu lu harus bawa baju senin sampai jumat sama buku senin sampai jumat. Iya yeah. berat Terus dong. Terus balik lagi gitu. Lain, kan? bulan, balik balik itu yeah. ya udah. Hmm. Maksudnya udah tahu akhirnya ya mulai berpikir lah. Ini kayak Ya, tapi Amerika tahu juga maksudnya kayak ini udah, uh, karena gua tinggal sama bokap di saat itu. Jadi iya oh, okay. nyokap gua mana gitu. Pas oh. dulu cuman akhirnya ya karena bulak balik itu kayak bulak balik bulak balik ya sempatnya cuman akhirnya ya seringnya sama bokap sih gitu. Hmm. Berarti hari Raja. ayah, hari ibu aman ya pangnya? Apa? Hari ayah, hari ibu di sekolah aman ya? Aman, aman, aman ya? Masih aman, masih aman Mulai <laughs> darat Masih aman Kan, takut Bulai... kan? takutnya <laughs> ga ada di kalender Uwe. dihapus takutnya Iya Iya kan? Masih aman, masih aman Lu pernah dibully ga gara-gara itu? Pernah pernah lah yang yang Gua kena punya. bully itu kelas 6 SD jangan lu inget Kayak misalnya gua uh, uh, ngelakuin sopan sama guru Atau terus sama temen gua, atau tem bikin temen gua ga suka ada salah satu teman gue 2 sampai tiga orang lah. Mereka tuh kayak ini oh makanya nih orang tua lu cerai lu gara-gara lu begini sih gitu yeah. sih kayak mereka nggak kan tahu kan sebabnya kenapa. Jadi hmm. gue kayak lu pukulin gak, bang? "Enggak lah. Kan ya? Badannya belum begini bro. Oh, iya. Enggak, nggak. Sekarang kalau ketemu baru pukulin. <laughs> <laughs> nggak Cuman ya gitu sih. Cuman ya udah aja. Tapi lu kesel gak sama salah satu orang tua yeah. lu? Salah satu orang tua yeah. gue. Mungkin awalnya tamu, gitu ya, ya, ya awal. Karena ya. gue kesel banget kalau gue zaman dulu. Uh, uh, untungnya gue baru umur tiga tahun nih saat itu, oh, coba gua udah 14 agak ya? 14 ya, empat belas, enam salah ya. satu sih pasti gua ini hmm. nasi gua lah. Ya, gitu. ya. cuman gua tahunya pas gua udah bisa mikir untungnya, hmm. jadi kayak ya nih, gara -gara ini gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini gitu kan. Pasti kan omongannya beda-beda Gua cekan nih yang bener yang mana sih nih bokap nyokap gua Oh <laughs> emang suka begitu Oh emang suka begitu kan Fertinya tidak pernah sama Iya emang <laughs> <laughs> <laughs> Kalo mau digabungin jadi satu kan <laughs> <gak> mungkin Kok <laughs> ya, <Nggak> cocok, enggak cocok Kaya lu kok telat Lu mending podcast berdua <laughs> <laughs> <laughs> Gua pener nih <di> podcast lu <laughs> Soalnya yang gua, gua tau kan kaya ya, Kocaknya telat <laughs> Bokap gua ngomong ya gara-gara ini Nyokap yeah. gua gara-gara ini Kamu tau sih ini, ini, Jadi kayak Emang ya, ya gua juga gak mungkin jadiin satu eh lu dua nih duduk gua lu mau nanya lu, lu ceraiin ya, ya, dulu gua. Ya, ya, ya, ya, yang enggak nah. mungkin gitu kan. Mana lu ga, berani, lu. Itu. Gua Masa juga malas, pengen man. ada si sesi itu <laughs> sih Bang <laughs> kalau bisa gua pengen sih ada sesi. Boleh memilih gitu I, ya. Ya. Jadi siapa yang benar gitu kan. Cuman yeah. oh. ya udahlah. Tapi mau saya ya udahlah. Let's go aja ya. Yang penting gua gak, sampai sekarang gua gak ada dendam, terus gua gak ada kepahitan sama sekali. Terus sama sekali nih. Sama sekali. Sama sekali Bang. Sama sekali enggak ada enggak ada. Hmm. karena ya itu tahunya gue udah gede udah gede sih udah soalnya gede, ya, gitu, gitu biasanya hidup ya. mm, kibasan bulak balik aja okay. gitu kayak udah okay. Kayak udah cerai gitu dari awal, jadi yaudah Jadi udah cuman kayak gak merasakan pernah nonton Keluarga Cemara bareng-bareng ya? Pangeran Gak pernah Gak pernah ya? Gak pernah ya? Mungkin sempet nonton sedih Tapi dulu geraknya G30S PKI Nonton barengnya G30S Soalnya kan kudunan kalo di KPR ya Keluarga Cemara gak sempet nih si Pangeran nih, gue juga gak Cuman yang gue liat pas gue SMP-SMA itu banyak banget Uh, kan beberapa uh, teman temen gue juga ada yang uh, broken juga broken home, cer cerai apa sih cuman yang gue liat juga ada beberapa yang uh, orang tuanya ini bukan maksudnya nyinggung atau gimana, ya, maksudnya beberapa ada juga yang uh, masih tetap barengan, cuman ya itu tadi kdrt selingkuh, oh, terus uh, iya nyokap bohong selingkuh sana sini, aduh kayak aduh gila sih, maksudnya kayak ya dari situ gue mikir kayak ternyata Maksudnya gua walaupun uh, udah pisah tapi masih santai-santai aja gitu loh masih kayak jadi temen masih gua merasa masih merasa punya Bapak sama Ibu. Ada kan ada yang merasa kayak? nggak ada. Oh, iya. iya, iya, iya, iya. Ju motherless. Justru justru kehilangan gitu ya. Iya, justru kehilangan walaupun ada ada orang tua tuh di situ. Iya iya iya. Gitu. Oke, okay. uh, Kak Jesi sama Pangeran kan kalau di Instagram kan kayak deket banget gitu ya. Hmm. enggak sih? Mumpung pencitraan apa enggak? Itu si Bang Reno baru bilang itu mumpung citrana. Citrana aja ya. Karena babanya bantuan gitu ya. Oh. Kan kan nanti. Guys. Jadi Rel Katay Kagesi turun. Kalau nggak cocok. Entar nggak diundang mana-mana lagi. Pusing gua. Iya kan lu pusing Bang Masih Bang. Iya. Ini. Aduh. Aduh produksi capek-capek nggak tayang. Iya. Bercanda guys. Bercanda guys. Bercanda. Kages. Iya. Posisi, di posisi itu susah nggak untuk lu kemudian ngomong sama uh, Sama mamanya pangeran hmm. Gimana sih cara mungkin ya Kerjasamanya untuk bikin si anak ini tuh nggak kehilangan sosok Bapak dan ibu Kan nggak mungkin hanya lu yang berjuang Karena yeah. pasti mamanya pangeran pun berusaha untuk Tetap menjadi seorang ibu yang hadir gitu Ya, yeah. Jadi effortnya mungkin uh, ekstra ya Buat... Tapi Kak JC berhubungan baik nggak sih masih sama awal-awalnya tentunya oh, enggak, enggak. Okay. awal-awalnya enggak, dan hmm. ya gitulah, maksudnya perceraian sebabnya kenapa tergantung siapa yang ngomong hmm. hmm. kalau yang ngomong uh, my ex ya pasti gue yang salah, Oke okay. kalau gue yang ngomong pasti my ex yang salah, seperti yeah. itu okay. jadi ya kita punya uh, wisdomnya gimana aja untuk untuk kasih penilaian gitu loh hmm. nah uh, itu komunikasi yang dibangun bertahun-tahun sih, okay. dan sekarang uh, fruitful sekarang Hmm. Udah berapa? 5, 7 tahun kita, Apaan? Kita bisa pergi berenam, sekarang ber-7 Iya, iya Kita bisa pergi dinner bareng Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Kita bisa ngumpul di Bali Iya yeah. Jadi family gathering kita begitu Hmm, gitu jadi loh. kayak retret ya kak ya? <laughs> okay. Jadi retret ya? Dua ibu dua bapak Iya, iya, iya Kadang-kadang temen gue juga suka bilang, eh bagi dong satu ibu kalian Kayaknya ibunya udah meninggal oh, aduh, aduh, gitu Bagi, aduh, bagi aduh, dong ibu Mau kasih gak bang? <laughs> <laughs> Ambil Ambil <laughs> <lho. laughs> satu nih <laughs> Lumayan lama berarti. ya? Lumayan lama? Itu ada kesepakatan tertentu nggak, Misalkan untuk pola asuh lah untuk anak-anak gitu. Karena ini ini mungkin bisa juga uh, diambil pelajarannya buat orang-orang yang padahalnya biasanya orang yang udah hmm. pisah kan ya udah lu gue-gue atau anaknya ikut siapa? Kemudian yeah. anaknya yeah. ya pastinya kehilangan sosok siapa gitu. Iya. Yeah. Kan banyak di kita gitu. Iya, yeah, yeah. Teman-teman kita kita tahu semua Seperti banget. Gitu. Kalau papanya nggak bareng ya kehilangan sosok papanya gitu. Mau yeah. Pengen kayak apa, udah gak bisa gitu Tapi ya. sementara di Pangeran, di Biel tuh masih bisa gitu uh, Gua nyaranin buat orang-orang <coughs> yang bercerai Supaya gak suka jelekin mantan pasangannya ke anak-anak <laughs> <coughs> Emang gak susah itu ya? Iya <coughs> Karena itu yang gua lakukan sama mereka susah-susah <coughs> iya, iya. lakuin itu sama mereka karena kita kalo jelekin pasangan ex pasangan kita kan anak, anak we create monsters. Hmm. Kita, jadi benci kadang-kadang. Ya, kita lagi, lagi apa, eh uh, apa istilahnya? Lagi gedein monster hmm. di dalam rumah sendiri. Gitu loh, jadi ngeri banget kalau kita kasih hatred ke mereka. Justru yang mesti diajarin adalah, um, gimana caranya menerima mama dan papa seutuhnya gitu loh. Hmm. Walaupun kita keadaannya kayak begini. Dan itu emang gak gampang hmm. Gak gampang, itu effort ekstra banget Ngampuni juga pasti ya, gitu-gitu ya Ajarin, ngampunin, segala macem Let go, ya sampai sekarang kita Puji Tuhan baik-baik sih Iya, iya, iya, iya. Ya. Karena gue juga ngelihat sendiri gitu Pang, kalau orang bilang nih ya uh, Banyak nih, anak muda Badung Gara-gara dia punya alasan yeah. orang tuanya Broknot hmm. hmm? Setuju yeah. gak lu, Bang? Enggak <tuk> enggak nah, nah, nah. Itu paling gak setuju gue Serius Tapi temen-temen ya, iya lu di sekeliling lu yang brokno pada yeah. bandel gak, Bang? Itu memvalidasi tuh menurut gue mm. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> Bandelnya gimana dulu ya, kan bandel banyak ya Bandelnya mungkin... Dan mungkin sih kita gak bandel Iya yeah. Kalau pas diumur-umur Sebenernya bersenya. keluarga utuh juga kadang bandel juga ya yeah. Sebenernya itu mempilihan Cuma gak keliatan uh, gitu Cuman yeah. gak ada validasinya Iya, yeah. <laughs> yeah, tapi seenggaknya gini dulu, uh, Itu kayak sebuah surat jalan Yeah. Buat anak muda tuh merasa justifikasi ya Betul hmm. Betul Nah uh, yang kepingin gue tanya Dari lu sendiri gimana? Apakah lu menjaga nama baik bokap sebagai pendeta? hamba Tuhan Kemudian lu Teman-teman tau -teman yeah, ya berarti Bapak lu pendeta tuh oh, Kadang mereka ke Sampai guru-guru gue tau juga iya kadang mereka ke ibadah lo kalau disapa shalom bang, gitu ga? Enggak gak juga, iya. itu lebay sih lebay, Iyi, iya. lebay banget Oh <laughs> e, apaan sih lo harusnya <laughs> <masih laughs> gitu papanya yang pendeta juga ga begitu, <laughs> begitu <laughs> banget bro Enggak kali aja Kalau gue temennya pangeran mungkin kan gue shalom <laughs> shalom bang. Cuma, cuman gue dari dulu emang ga pernah maksudnya ya mau bercanda-canda bandel bener aja gitu gue ga mikir kayak bokap gue siapa, bokap gue siapa gitu ga pernah mikir, cuman yang kadang kalau udah kelewatan gitu kadang guru gua kadang pernah gua sampai di di depan salib hmm. gitu. Jadi guru gua ngambil salib. <tuk> <tuk> Kayak saya iya, lu Bang ya. Gua gua gua udah pendeta anak ngini. Pernah gua jadi digituin. Nah, itu paling kebakar enggak Bang? Enggak sih, enggak. ya. Sih, sih ya. <tuk> <"Jilain>, konjuring banget. <tuk> iya. Kan udah <tuk> kan, <gak> tahu ceritanya. Udah <tuk> tahu jadi oh, gitu, pernah ya. sampai sampai sebandel itu gue di -git -git <gir> gitu gitu terus saya kesel guru loh sampai ini anak pendeta nah, jadi, kok begini amat ini, gitu. salib diambil nih, salib hmm. diambil di depan muka gue bilang gitu, bapak kamu pendeta anak iblis gitu kok orang <tutup> mau ibu dapet gitu gituin gue respon <tutup> apa pada saat itu bang? gue ketawa dong ya. gitu ketawa bang emang agak kurang ya ketawa <dong. tutup> ketawa <juga> gitu kan? <tutup> kenapa ketawa juga gitu kan maksud gue ya ketawa emang gue bandel banget ketawa bang gue ban eh bandel banget itu semua ya pasti kita ada lah ya kebandelan kita ya bandelnya pada pada porsinya masing-masing. Ya betul gitu, ya. gitu. Kalau ya bang, kalau <coughs> kalau uh, ini seandainya gitu ya, waktu bi bisa diputar ya, lu akan memilih gitu menjadi uh, anak yang papa mamanya nggak bisa atau lu lebih senang dengan kehidupan yang sekarang? Ya udah jelas ya, penting utuh gak lah yang ya. Oke ya, ya. oke. Okay, okay. Lu yang bikin pertanyaan siapa sih? Ini dia nih. Ini ini gua tanya, uh, gua akan lo. tanya. <laughs> Loh, gini siapa yang bisa menjamin kalau keluarga utuh juga? Baik-baik aja Setidaknya gue masih pang jadi pernah ngerasain nonton Keluarga Cemara bareng <laughs> Itu kan pernah kita rasain Itu akhirnya adalah sebuah experience yang hilang Dari hidup gue yeah, berdua Gini, itu. gini Yang gue maksudin gak secetek itu ya oh, iya, bro iya. Gini Jadi keluarga yang utuh, anak hamba Tuhan yang kelihatannya baik-baik aja pun hmm. Belum tentu mau ngomong begitu gitu hmm. Lu tahu gak Sampai ada satu titik Pengalaman temen gue sendiri Hamba Tuhan dan pendeta Dia ngomong di satu retret ada satu orang terbuka di hamba Tuhan dan full timer. Dia ribut sama istrinya. Lu tau nggak? Kalau istrinya kabur dari rumah, anaknya diikat dan dibakar. Diancam. Diancam. Mau mau apa? Yeah. Itu keluarga belum bercerai. Yeah. Makanya gue bilang sama tanya sama pangeran. Apakah lu cukup grateful buat kehidupan yang sekarang gitu? Oh lu kalau tahu, grateful sih lu ya. Lu tahu, bersyukur. lu tahu papa mama mungkin udah nggak bareng. Hmm tapi bersyukurnya lu punya papa dan mama yang enggak ninggalin sosok dan tanggung jawab mereka gitu buat lu dibandingin sama keluarga yang mungkin kelihatannya baik-baik aja dengan hamba Tuhan tapi enggak tapi gua bilang pangeran hoki aja sih hoki oh papa enggak karena enggak se semua iya karena ini satu banding enggak ada. Oke, okay, kalau nggak <laughs> <laughs> diangkanyi, orang nggak ada. Iya <laughs> <laughs> <Yeah>, kan? <laughs> Iyi, ini satu banding nggak ada menurut gue Jarang. Ada Carang sih, ada-ada. Tapi jarang banget, Bang. Jarang banget, tapi kan banget untuk yeah. lo temuin. Biasanya pasti salah satunya benci sama bapaknya atau yeah. ibunya. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay, kalau lu gimana? Gua. Yeah. Ya gue akhirnya sudah dalam tahap maafkan. Main hmm. gua sempet cerita sama anak-anak dulu gua kalau tiap telepon bokap gua tuh karena gua tahu bokap gue cerain tuh gua pakai telepon nih, dia, dia kan pengen ngomong gua dong anaknya kan. Jadi gue suka telepon, gua langsung kata-katain tuh Kak itu. Eh, oh iya. zaman gua SD tuh, Kak. SD. Iya. Saking nyokap gua kan ceritainnya yang buruk-buruk tentang yeah. bokap. Iya. Yeah. Terus nyokap juga kena kasus segala macem kan. Gua merasa bahwa itu semua dicraft karena bokap gua ninggalin nyokap gua gitu. Mm. Makanya, mm. makanya gua bilang pangeran salah satu yang paling beruntung. Lo bisa sekarang retret uh, -ret bareng gitu <laughs> ya. Masuk gua jalan-jalan nongki-nongki yeah, bareng. Yeah, yeah, yeah, yeah. Itu menurut gua langka banget untuk bisa ditemuin. Makanya makanya gua bilang kalau misalnya perceraian itu sebenarnya apakah hasil dari egosentrisannya juga gitu, Kak. Sebagai hmm. orang tua. Karena kita berpisah kan untuk ya udah nih akhirnya gua pisah, gua tenang, e, istri gua tenang gitu hmm. dengan gua pisah. Yeah. Tapi apakah sebenarnya e, kan anak juga hasil dari ego kita juga, Kak. Kan ya? yeah. punya anak yeah. ya kan. Kan awalnya pengen gitu. Nah, jadi dengan perceraian itu sebenarnya kenapa pengen ini nggak dipikirin dulu gitu, Kak. Hmm. Maksudnya anak kita tuh harusnya kita pikirin dulu. Nah, hmm. makanya itu yang selalu jadi pertanyaan gue tuh, Iya. Kan. Yeah. Kalo orang tua cerai, sebenarnya mereka tuh Pikirin gak sih apa yang bakal banyak terlewatkan dari si anak ini Khususnya yang masih kecil, karena gak pernah nikmatin Pergi sekeluarga bareng yeah. Pergi kemana-mana bareng Terus lihat orang tua, hari ayah, hari ibu, ih worse banget buat gue, gitu kan <laughs> Yeah. Suruh gambar bapak. Orang jarang ketemu. <laughs> Gambar-gambar Jet Jetli. <laughs> Orang nggak tahu ya kan. Lihat stiker happy family. Ya, family gue nangis gue. Ya. <laughs> happy family kan bertiga. <laughs> ya, itu gimana sih Kak kira-kira? Ya, ya pasti perceraian karena ego ya. Hmm. Egosentris yang lebih dipentingin daripada uh, <clears throat> kebersamaan. Ya. Tapi yang yang yang gue sedih adalah yaitu tadi banyak orang yang bercerai, egonya itu, istilah orang bule itu get carried away. Hmm. Hatrednya tuh dibawa terus hmm. ke anak-anak, ditanemin segala macam nyerang ex-nya ke anak-anak. Itu yang ngeri banget. Dan itu yang membuat keluarga itu udah bercerai dan bertumbuhnya gak sehat. nggak ah. Gak sehat banget. Jadi kalau memang perceraian harus dipilih, nah orang tua tuh harus punya clear mind bahwa ada anak-anak yang mesti hmm. diurus. Hmm. Biar gue satu rumah sama lo, at least kita satu suara ke anak-anak Begitu loh, oh. jangan jangan jangan kasih kebencian, nanemin ini, itu, dan lain sebagainya hmm. Kasian mereka dong, gitu loh ya. Itu anak-anak gak tahu apa-apa kan Karena cerai aja udah kasian gitu kan Iya, cerai aja udah kasian, ditambah lagi gini Benci ini, benci itu, dan lain sebagainya Jadi, stoplah doing that hmm. Hmm, Gitu sih, kalau kalau menurut gue Nah di podcast ini juga kita berharap uh, Semua yang denger bisa belajar gitu Karena Sekali lagi balik lagi ada yang kepengen menjalani atau memilih untuk bercerai gitu ya, dok Betul ya. Tapi setidaknya ketika perceraian udah menjadi jalan terakhir Kalian bisa buat apa gitu Kita mungkin sebagai anak juga bisa memilih untuk seperti apa gitu hmm. Gitu ya dan mudah-mudahan ya podcast ini bisa bisa menginspirasi gitu atau memberikan jawaban mungkin. Bisa telepon aja sih juga. Bisa telepon aja sih. Kan, kan. kan udah jelas tadi. kan nyari justifikasi. Kan, kan. kan. sekarang DM uh, ini. Kan. ini aku udah begini-begini pasti boleh dong <laughs> kan. Nanti. kan udah udah dibilang tadi <laughs> ya, ya, ya. tidak gitu ya kan. Ya, tidak dibenarkan gitu kan. Ya. Jadi enggak recommend lah gue. Nah, apapun yang terjadi lu yang baru nikah, Dok. Iya benar. Jangan kepikiran untuk Nggak, gue sih nggak pernah kepikiran <laughs> Menikmati gue Cuman, uh, aku sih suka kasihan sama misalnya kayak ada satu keluarga yeah. Yang kayak udah parah banget nih hmm. Maksudnya suami istri udah parah banget, tapi Ya mereka sembunyi di dibalikin, ya. karena nggak boleh cerai nih Tapi di, mereka udah paksa gitu ya Kepaksa tertekan gitu, gitu ya. ya Tertekan ya uh, Tapi ancur banget, maksudnya kan itu Gimana ya, nyimpen dosa ya gini ya Nanti sih dalam keluarga yang Jadi selingkuh gitu-gitu ya kaya. Nah itu tadi yang gue bilang, gereja mentalnya harus dibangun mental bengkel Ya. Bukan showroom, jadi kalau ada orang-orang kayak gini, ditolongin gitu loh hmm. Ditolongin, pelayanan perceraian atau kekisruhan rumah tangga tuh harus ada di gereja mata gitu ya Iya tapi gak sekarang enggak. ada gak sih kak sebenarnya di gereja-gereja gereja, gede? Gak ada, cuman pelayanan pemberkatan Konseling mungkin ya Ya konseling mungkin ada, <coughs> tapi yang parah-parah gini kan banyak ya, ya. Dan akhirnya mereka gak berani ngomong karena harus ya. jaim dan lain-lain ya. ya. Apalagi kalau udah dapat predikat pelayan Tuhan Oh my goodness, gak ada ya. yang berani ngomong ya. Gak ada yang berani ngomong Iya Begitu Iya, iya Dan banyak itu ya kak? Banyak banget yang DM gue dan Masih bisa anak. ditolong ya Masih bisa ditolong ya? Masih oh. bisa ditolong? Masih bisa ditolong Jadi kak Jesse walaupun ada orang cerita Dia tidak merekomendasikan orang untuk Bercerai Berpisah Cerai. Pisah, ya Tapi ada yang berpisah juga kak akhirnya? Ada juga yang emang udah parah gitu parah, loh ya. Yang lakinya pemabok Kalau udah mabok bawa pisau Pukulin anak, Waduh. pukulin istri Gimana coba? Yeah. Disuruh pisah Datengin rumahnya bininya dipukulin juga di situ Dan pastinya sebelum ada pemukulan demi pemukulan lagi, orang itu udah berdoa sih menurut gue Iya Pastinya, untuk ya. orang berubah gitu ya kemudian iya. ya Jadi gue ngeliatnya begini soalnya, sekarang Tuhan kirim orang-orang yang mau bercerai dan sudah bercerai ke gue Oke okay. Jadi hmm. karena gue ngelewati, ya? gue bisa ngomong, bisa hmm. relate sama mereka hmm. Karena gue selalu agak-agak uh, menghindar sama kemenangan-kemenangan orang, gue lebih seneng sama prosesnya seseorang karena kita relate Gitu loh Kemenangan gampang lah Semua orang pasti bisa ngalamin yeah. Tapi kalau lagi diproses Banyak orang gak mau nemenin orang itu atau mm. siapapun mm. itu mm -hmm. Gitu loh Jadi Dalam kasus gua, gua seneng nemenin orang-orang yang lagi Bermasalah rumah tangganya Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. mm. Gitu Dan ini dua anak juga, kakaknya dia juga Banyak temen-temannya yang datang orang tuanya mau Itu gitu loh Mau pisah, mau cerai, mm. lagi ribut dan lain sebagainya, jadi Gue percaya itu one of his plan gitu loh, salah hmm. satu rencananya Tuhan buat gue hmm. nolongin orang-orang yang yaitu tadi gue bilang kok nggak ada di gereja nih pelayanan perceraian gitu loh. Heem, ya udah, gue aja deh di luar. Iya, hmm. iya, iya, ya. lewat DM Instagram, Sekarang kan banyak akses, iya, gak perlu telepon sekretaris, bikin janji gak gitu-gitu kan kayak dulu. Iya, iya, iya, ya. gitu. Jadi oke, okay. heem. Makanya bangun gereja, bikin begitu uh, Itu nanti ngomongnya Kalau mau kita buka Saweria nih kak Nanti bisa donasi bisa Oh oke okay lah ya Kak, tapi uh, gua kepengen tau deh se Sebagai hamba Tuhan yang kemudian udah pernah ngalamin ini gitu ya hmm. Dari... ngalamin cerai? Iya Susah amat ngomongnya Enggak kan gue udah ngomongnya Orang-orang e -e -e. uh, gereja gimana sikapnya gitu Iya, yang tadi gue cerita, if yang temen -temen biasa, gue biasa ngundang, udah pasti uh, ada gue salut sih, ada waktu itu ya, waktu itu uh, berapa tahun lalu ya, 20-an tahun lalu ada gereja tuh yang masih bertanya pas ngundang gue, "Pak, Jesse, bener gak saya dengar kayak begini?" Terus, hmm. gak Jesse balas apa? Gue iya. langsung bilang iya, terus iya, jadi gak dipanggil Kak? Nah, ada tiga, ada yang nggak nelpon lagi. Hmm. Oke, okay. ada yang nelpon dan bilang, e, pastor, maaf ya, gak bisa. kita pending dulu hmm. gitu." Okay. Ada yang ketiga amazingly yang, Pastor it's okay kok, kita semua orang berdosa mm. gitu. Dan itu lebih banyak, mm. itu lebih banyak mm. yang tetap ngundang dan seterusnya. Yang yang ngabarin lagi tuh gereja apa ya kan <laughs> <laughs> Kita pengen tahu juga. Sebut nggak ya? Kali-kali uh, uh, aja, kita kan jadi pendeta. <laughs> <laughs> jadi kan kita tahu mesti Tau ya mana iya tapi memang gak semuanya uh, pihak gereja atau orang-orang pelayanan yang tahu lu orang pelayanan kemudian merangkul gitu ya malah mm -mm, nggak sayangnya gitu ya, ya. makanya gue nggak mau bikin itu sekarang hmm. orang yang bermasalah gue rangkul hmm. gitu tapi ke Jis kenapa nggak di gereja sih panggilannya hmm. gak ke situ gue panggilannya ke dapur hmm. gitu loh. lo lu kepanggil gak bang bikinnya bang <laughs> <Waduh, laughs> nanti, nanti buka apa aja yang di dapur nggak <laughs> hmm, belum sih tapi lo tertarik gak ya jadi pendeta bang? Aduh, kira. Nah, nggak kira Enggak Sama sekali nggak. Atau belum? Enggak, enggak Belum, bisa ini lo, dapet private jet Enggak, enggak, enggak. <laughs> Private jet <laughs> Private jet <laughs> Private jet Makasih, <laughs> makasih Sama Sampuk sekali bang Bokap aja Lo nggak mau, bang? Serius bang? Enggak Gak ada di hati lo Tapi emang pas muda emang ditanya gitu juga pasti ngomongnya enggak kan, enggak tau ya. kan Enggak ya, ya. Gue juga gak pernah tau, gue akhirnya jadi... Pendeta ya, kayak gitu. itu kan di Tapi kan banyak yang uh, bapaknya pendeta terus anaknya jadi pendeta Iya ya? Dan lebih kaya dari bapaknya bang, <laughs> karena lebih pintar <laughs> ya. <laughs> <laughs> uh -uh. Enggak sih, enggak ya, bang, Lom. sama sekali ya. belum ya, cuma kalau namanya ya kalau Tuhan memanggil kan. Oh, mudah-mudahan beneran. Karang Tuhan menganggil dong itu memang ini. Terangkat. Beda, bukan meninggal, pacar. <laughs> Udah ketar-ketir duluan. Gitu. <laughs> keangkat ya. <laughs> Jadi semudu, uh, semoga menjawab. Semoga menjawab. Kebutuhan atau hmm. uh, Teman-teman, anak-anak muda gitu ya Yang hmm. merasa Gue jadi korban nih dari uh, Hubungan yang pada akhirnya kandas gitu yeah. ternyata Ternyata masih banyak harapan dan orang-orang Yang mau yang melayani, gitu ya? mau melayani hmm. Yang sukses Sukses mah sukses aja gitu bro bener, Maksudnya bener. mau lu Anak-anak yeah. orang maksudnya baik-baik sekalipun juga hmm. Kalau memang males lu gak mau berusaha juga Sama aja ya. Sama aja hmm. Gitu Pada akhirnya lu yang memilih gitu Dan sebelum kita tutup kita udah ada mamanya pangeran di luar, kita undang masuk buat bisa foto bareng-bareng. <tuk> uh. Oh, sepegi gitu aja, -gitu, itu kayak hitam putih nih. Ini kan, <tuk> <tuk> <-ne>, nah, aduh, <tuk> <tuk> Tuk -tuk, <tuk> aduh, hitam putih bro, Uuh. kayak Talkshow-Talkshow talk TV gitu ya. <tuk> Gak main. Tapi Kak Jis sebelum kita tutup podcast hari ini, pertanyaan yang wajib <tuk> menurut Lado. saya nih, kalau ada saya ini pertanyaan wajib. Ya. Kan tadi Kak Jis mau melayani orang. Hmm. Itu ada ini nggak? Red cardnya nggak? Apa tuh red card? Uh, apa, apa namanya? Ya, masa enggak tahu. Enggak tahu oh. dia enggak tahu. Dia kuno banget orangnya. Kuno ya? Ya, guys. Uang yang di dalam amplop. <laughs> oh, maksudnya ada uh, ada, ada Little Blessing fee khusus. Iya, v khusus. Little Blessing sedikit berkat. Enggak ada menunya berarti ya? Enggak ada. Aman berarti itu, Kak ya? Aman, aman. Berarti orang susah mau tinggal di gubuk, iya. ngumpulin kak sih oh, enggak bayar. Enggak bayar. Selagi nah, bisa-gitu-gitu Selagi, bisa. Selagi bisa. Selagi bisa. Why not? Tuh, dengerin Pak Pendeta yang lain. <laughs> Kita di sini aja dong. Ya. dong. Kita di sini enggak dibayar kan? Di aja enggak dibayar. Enggak apa-apa, iya. ditanya Eh itu balasannya di luar. boleh, apa? boleh. Padahal udah megang key BCA tuh kok. Boleh aja boleh di Transfer kan kan. Enggak, enggak, enggak. Enggak begitu. <laughs> Ini notifikasi banking-nya nih. <laughs> <laughs> notifikasi yang banking. Bintang film sama pendeta. Ampun, <laughs> pendeta. Besar <laughs> nih. Aman nih ya berarti kayak enggak bayar-bayar ya, kayak. Aman. Aman. Dari dulu. Dari dulu, dari dulu. Itu yang diajarin sama orang tua gue sih. Setelah hmm. lu jangan pelayanan ganteng-ganteng kerjaan lu minta-minta gitu, bener, lu bener. jangan bikin malu Tapi pendeta gede yang lain juga orang tuanya ngajarin itu kak nah, itu. Ya <laughs> aduh, bener lagi Sama juga Bener lagi <laughs> e -e. Tergantung sekarang kan dijalanin apa enggak Iya bener-bener e -e. <laughs> Iya kan Bener lagi <laughs> Iya bener banget ya Iya <laughs> iya <laughs> Semua juga diajarin gitu ya <laughs> Iya iya yeah. yeah. Dan oh, pokoknya nanti kalo jadi pendeta, tim multimedia nya kita ya mau <laughs> panggil <Supaya laughs> ya. <Supaya laughs> kita Supaya apa? apa? kita juga pengen ikut. Kalau kita mert sama Ars <gulas> ini langsung jadi gereja baru. <gulas> Tapi kayaknya kapan gue mengikuti sistem bokap gue? Kalau nggak dibaju nggak apa-apa. Gak cocok ya apa -apa. <laughs> ini sih kajesi sini. Gak cocok ini di penata modern. 2022. Oh, iya oh, kita apa ya? Iya mau punya Rolls <roadmap>. Royce. Oh loh Rolls Royce. Ya buat kalian yang mungkin gak relate sama pembicaraan kita kalian bisa nonton di episode yang kedua. Ini kalau. No no no. Dan abis ini kita masih bakalan uh, lanjut ngobrol dengan Pastor Jesse dan Pastor Andre Dengan topik yang lebih menarik lagi pastinya Yoi. Sekali lagi thank you buat Kak Jesse, thank you buat thank Pangeran you Dan mudah-mudahan okay. podcast ini hmm. siapapun yang mendengarkan bisa uh, terinspirasi yes. Buat keluarga-keluarga yes. uh, masih banyak kesempatan untuk pada akhirnya kembali sama Tuhan Ya yes. yes. Jangan lupa buat subscribe, share juga komen kalau kalian punya, mungkin uh, punya kasus atau bahkan kepengen didoain Kalian bisa DM ke Instagram Raja wali Church dan juga bisa komen di youtube-nya langsung Gitu uh, Brave Talk episode kali ini Cukup sekian dan Tuhan Yesus memberkati Berkati. God bless you Bye,